di kota mati, kita akan melihat bangunan-bangunan yang biasanya ditempati orang kemudian ditinggalkan begitu saja kota mati merupakan julukan yang diberikan kepada suatu lokasi yang tidak berpenduduk ada beragam alasan hingga kota ditinggalkan penduduknya beberapa karena bencana, masalah ekonomi, dan lain sebagainya namun, meski tak lagi ditinggali, rupanya kota mati masih mempunyai daya tarik tersendiri Kota mati tanpa penghuni bukanlah destinasi yang ingin dituju kebanyakan orang. Namun, segelintir pejalan dibuat penasaran, bahkan sengaja mengunjungi kota-kota unik ini untuk mencari pengalaman wisata yang berbeda. Inilah sejumlah kota di dunia yang ditinggalkan penghuninya, namun syarat dengan cerita sejarah yang menarik. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, Pripyat, Ukraina Berada di sisi utara Ukraina, Pripyat merupakan tempat tinggal para pekerja chernobyl Nuclear Power Plant di era 1970-an. Saat itu populasi penduduknya mencapai sekitar 49.000 orang. Dan harus melakukan evakuasi pada 1986 akibat reaktor nomor 4 meledak. Dan disebut sebagai kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah, yang menyebabkan isotop radioaktif dalam jumlah besar tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet saat itu. Tersedia tur yang aman bagi pejalan untuk menyusuri kota ini, melihat bangunan yang masih tersisa yang ditinggalkan begitu saja oleh penghuninya. Yang kedua. Bodie, Amerika Serikat. Kejayaan Bodie tak bertahan lama. Depresi, tingkat kriminal yang tinggi, penutupan sejumlah perusahaan tambang, kebakaran menjadi sederet alasan kemunduran peradaban Bodie. Dituliskan bahwa ketika orang-orang meninggalkan Bodie mereka hanya mengemas barang-barang penting yang diletakkan di gerobak atau truk, itulah mengapa masih banyak barang yang tersisa saat mengunjungi bangunan-bangunan di kota yang berada di perbukitan Bodie, di sisi utara pegunungan Sierra Nevada di California. Kejayaan Bodie tak bertahan lama, depresi, tingkat kriminal yang tinggi, penutupan sejumlah perusahaan tambang, kebakaran, menjadi sederet alasan kemunduran peradaban Bodie. Dituliskan bahwa ketika orang-orang meninggalkan Bodie,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 yaitu sekitar 1800-an hingga 1970-an. Namanya adalah Pulau Hashima yang dulu dipadati para pekerja penambangan batu bara di bawah laut, yang saat itu diperkirakan sekitar 5.000 pekerja yang tinggal di pulau yang disebut juga Gunkanjima, Battleship Island, karena bentuknya. Ketika stok batu bara mulai menipis dan mulai digantikan dengan minyak bumi, penambangan ditutup dan orang-orang mulai meninggalkan Hashima dan menjadi pulau yang terlupakan selama tiga dekade. Saat Perang Dunia II, pulau ini turut bersinggungan dengan sejarah kelam, saat Jepang mesti melakukan mobilisasi terhadap tahanan asal Korea dan Tiongkok yang dijadikan budak paksa. Diperkirakan sekitar 1.000 tahanan perang ini tewas di Hashima di periode 1930-an hingga masa setelah perang berakhir akibat kondisi kerja yang tidak aman, malnutrisi, dan kelelahan akibat eksploitasi tenaga. Diapresiasi sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 2015, Pulau Hashima dapat dikunjungi wisatawan jika sedang berada sekitar kota Nagasaki. Yang keempat, Kolmanskop, Namibia. Di media sosial kerap seluaran foto rumah-rumah tak bertuan yang dipenuhi tumpukan pasir, beberapa sudut terlihat artistik untuk dipotret. Inilah pemandangan ikonik dari Kolmanskop di padang pasir Namibia yang sempat memiliki populasi penduduk hingga 1.300 orang, Bahkan dulunya kota ini merupakan salah kota yang makmur dan rumah sakitnya menjadi yang pertama memiliki alat X-ray di selatan hemisferi. Kolmanskop dibangun oleh bangsa Jerman di awal 1900-an dan ramai ditempati penambang berlian. Menurut cerita, saat itu gampang sekali untuk menemukan berlian, tak jarang dapat ditemukan di bawah tumpukan pasir. Namun... Seiring berjalannya waktu, batu-batu berharga ini habis dan penduduknya pindah dan sudah lebih dari 40 tahun kota ini tak berpenghuni, layaknya sebuah kota berhantu. Yang kelima. Farosia, Siprus. Sebelum Turki menginvasi Siprus pada 1974, Farosia adalah kawasan berlibur berlatar perairan Mediterania yang eksotis. Invasi membuat Farosia ditinggalkan penghuninya dan kini berada di bawah pengawasan Turkish Armed Force, tanpa mengizinkan pengunjung untuk memasukinya. Sebagai salah satu destinasi liburan, di Farosia berdiri hotel, restoran, dan atraksi wisata yang saat itu sanggup menarik selebriti dunia, seperti Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch, dan Brigitte Bardot yang datang untuk berlibur di sana. Yang keenam, Balestrino, Italia Berada di Provinsi Savona di kawasan Liguria, Balestrino yang berlokasi dekat Genoa, yang menampilkan suasana kota tua di atas bukit. Sayangnya, pemandangan kota antik ala abad pertengahan ini mesti ditinggalkan penduduknya pada 1953 akibat ketidakstabilan hidrogeologi yang membuat kota ini sering mengalami gempa bumi. Kota baru dibangun dengan nama yang sama, yang berada di bawah kota yang lama. Pengunjung tidak dapat memasuki Balestrino demi alasan keamanan, tapi masih dapat melihat-lihat Gereja St. George dan St. Andrew jika mengeksplor daerah sekitaran kota. Yang ketujuh, Humberstone, Chile. Kota bekas penambangan di Gurun Atacama, Chile awalnya dinamakan La Palma di akhir 1800 an. Lantas dinamai insinyur asal Inggris, James Humberstone sekitar 1930-an. Ia terkait dengan Santa Laura Salt Works, penyuplai nitrat untuk industri pupuk. Ditutupnya Santa Laura Salpeter Works juga berimbas pada matinya kota Humberstone yang ikut terpuruk pada 1960. Saat itu Salpeter sangat penting bagi Chile, terutama dibutuhkan saat berperang. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, Inggris memblokade ekspor Salpetre ke Jerman dan sejak itu seakan tak ada yang membutuhkan nitrat dari Chili lagi. Humberstone merupakan situs warisan dunia UNESCO yang telah menjadi kota mati selama lebih dari setengah abad, walau begitu, bangunan-bangunannya masih tetap berdiri dan dapat diamati dari dekat. Yang ke-8. Orador Saint-Glany, Prancis. kisah suram melanda kota Oradour San Blanche yang berada di sentra Prancis saat Perang Dunia II terjadi. Kota yang sudah nihil penduduk ini menyisakan reruntuhan di sebagian areanya, di mana pada 10 Juni 1944, 642 penduduknya dibantai oleh pasukan militer Nazi dan hanya menyisakan enam orang yang selamat. Setelah perang, dibangunlah kota baru yang berada dekat dengan lokasi yang lama dan kota yang lama dijadikan sebagai daerah memorial atas instruksi Presiden Prancis Charles de Gaulle. Selain mengunjungi kota yang membawa duka bagi Prancis ini, wisatawan dapat sekalian mengunjungi Center de la Memorée sebuah museum yang akan menunjukkan sejarah dan peristiwa berdarah yang terjadi beberapa dekade lalu. Yang kesembilan, Thames Town, Tiongkok Jika dilihat, penampakan Thames Town mengingatkan desa-desa cantik di Inggris Tapi nyatanya kota ini berada di Tiongkok, tepatnya di distrik Songjiang Hanya berjarak 30 km dari Shanghai Kota ini menjadi daerah suburban yang berkembang di awal 2000-an Yang bertujuan untuk merelokasi penduduk yang tersentralisasi di pusat kota Sayangnya Industri properti di kota ini tidak mengalami kemajuan karena mahalnya rumah yang ditawarkan dan kini Tzames malah menjadi daerah yang artistik bagi para fotografer. Yang ke-10, Kanada Kota tambang bisa dikatakan mudah untuk dibangun dan mudah pula untuk ditinggalkan, seperti salt di British Columbia, Kanada yang dikembangkan sekitar 1970-an sebagai hunian bagi pekerja tambang gas alam. Dibutuhkan dana sebesar 43 juta dolar AS untuk membangun kota yang dilengkapi dengan sarana dan prasana terbaik, mulai dari jajaran rumah, apartemen, kolam renang, arena bermain seluncur es, perpustakaan, sekolah, rumah sakit, dan aneka ruang publik yang dibangun untuk menciptakan kota yang nyaman bagi pekerja tambang yang datang membawa keluarganya. Namun, hanya 18 bulan saja kota ini bertahan akibat perusahaan tambang gulung tikar dan kitsold hanya tinggal kenangan. Itulah deretan 10 kota yang ditinggalkan oleh penduduknya. Dari sekian banyak kota besar tersebut,